Sebaliknya waspadai jika harga US di CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.27523 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28096. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212